saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dari Kabupaten Magelang dan Karanganyar ya. Oke, okay. uh, hari ini kita akan uh, membahas lebih uh, jauh tentang budaya positif ya. Ini masih angkatan 3 tulisannya ya. Nah, uh, perkenalkan dulu nama saya Lestia Prima Yanti. Uh, saya biasanya dipanggil Lestia atau Tia. Saat ini saya adalah Ketua Yayasan Pendidikan Kembang dari Sekolah Kembang di Jakarta Selatan. Sekolah Kembang ini adalah PAUD, SD, dan SMP. Kemudian saat ini saya juga uh, bertindak sebagai instruktur program guru penggerak, baik untuk fasilitator, pengajar praktek, dan guru penggerak. Lalu uh, di Presidium Jaringan Pendidikan Alternatif, dan juga termasuk dalam tim perumus dan supervisor daerah untuk program presisi di direktorat Perjandra Kebudayaan dan uh, kemenikut ya, Bapak-Ibu ya. Nah, sebenarnya salah satu daerahnya adalah Karanganyar nih, Bapak-Ibu, sayangnya mungkin hanya 10 SMA ya yang uh, ikut serta di Karanganyar. Oke, okay. uh, ini adalah nomor telepon dan alamat email saya, Bapak-Ibu silahkan dicatat kalau nanti mau berdiskusi lebih lanjut, dengan senang hati kita bisa lanjut ya, Bapak-Ibu. Nah, karena uh, modul 1.4 tentang budaya positif ini sangat menarik, uh, biasanya cukup membolak balikan praktek kita sehari-hari, namun uh, konsepnya banyak ya Bapak-Ibu ya. Harapannya dalam modul 1.4 ini Bapak dan Ibu bisa melihat hubungannya ya antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewan kemarin dengan penerapan budaya positif di sekolah. Lalu kita juga bisa berefleksi tentang praktek-praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pemahaman. Gitu ya, Kenapa sih kita harus menerapkan disiplin positif dan terutama memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Gitu. Nah, Jadi ada beberapa konsep yang akan kita pelajari bersama, ada paradigma stimulus respon dan teori kontrol, tiga teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, lima kebutuhan dasar manusia, lima posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Harapannya setelah mempelajari semua konsep ini, Bapak dan Ibu bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Dan juga Bapak-Ibu bisa berkolaborasi ya dengan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan budaya yang positif sekaligus bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan terus mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan sosial emosional murid murid kita. Nah kalau kita bicara soal budaya positif ini, kalau kita kembali juga ke Kiajar Dewantoro di modul 1.1 ya bapak ibu ya KHD ini mengumpamakan peran guru itu sama seperti seorang petani ya jadi petani itu ketika menanam padi hanya bisa menuntun tumbuhnya padi caranya bagaimana dengan memperbaiki kondisi tanah memelihara tanamannya memberi pupuk air membasmi hama ya nah sama seperti menerapkan budaya positif ini ibaratnya memperbaiki kondisi tanah tadi bapak ibu ya memberi pupuk air membasmi hama gitu ya supaya buruk kita bisa belajar tumbuh dan berkembang dengan sehat. Jadi sama ya seperti kita menyiapkan lahan gitu ya, menyiapkan uh, ekosistem belajar gitu, Bapak Ibu. Nah, kita coba dengan satu uh, permainan dulu gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada kegiatan kepalan tangan gitu namanya ya. Jadi saya ajak Bapak dan Ibu berpura-pura. Pura-puranya -pura Bapak dan Ibu itu menulis di secarik kertas Uh, hal yang paling berharga untuk Bapak dan Ibu, ya. Kemudian, Bapak Ibu simpan di kepalan tangan. Kemudian, anggaplah uh, teman Bapak dan Ibu itu meminta, mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak dan Ibu memberikan sesuatu yang paling berharga. Ya, bukan cuma benda, ya, tapi bisa jadi sesuatu, bisa jadi pasangan kita anak kita, atau apa saja ya, hal-hal yang paling berharga, semangat misalnya atau apa ya, saya nggak tahu apa yang paling berharga, lalu Bapak-Ibu bayangkan ada orang yang membujuk rayu, mengancam, ya melakukan berbagai cara, mencoba sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut kepadanya. Kira-kira akan diberikan atau enggak ya, Bapak dan Ibu? Boleh loh ditulis di chat, kenapa diberikan, kemudian eh, apa, akan diberikan atau enggak, kalau iya atau tidak, alasannya apa? Bu Hanifahani, saya baru mulai, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, oke. Bapak, Ibu kalau berkenan, saya boleh eh, apa ya mengumpulkan pertanyaannya di sesi tanya-jawab di akhir ya, Bapak dan Ibu ya, supaya selesai gitu bahannya ya. Silakan Bapak dan Ibu, tadi boleh menanggapi? Gimana? Akan diberikan atau enggak? Akan dilepas atau enggak nih kepalan tangan yang menyimpan hal yang paling berharga bagi Bapak dan Ibu? Oke, okay. ada yang... eh uh... yang berharga buat Bu Nana pasti dikasih ya mungkin tambahannya okay. <laughs> ya tapi ini mayoritas juga menjawab tidak karena hal itu sangat berharga tidak akan diberikan apapun bujuk rayunya gitu ya Bapak Ibu ya akan dipertahankan oke okay. menarik sekali nah ini sebenarnya mau cerita tentang ini Bapak dan Ibu ada yang namanya uh, ilusi kontrol ya Ilusi bahwa sebenarnya kita bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya uh, tidak demikian. Ya, tidak demikiannya adalah itu tadi ya. Kita uh, mau dipaksa kayak gimana ya bisa aja gitu, nggak mau memberikan ya. Tapi kalau dalam hati setnya udah memang mau diberikan ya, dengan sedikit bujuk rayu saja tentu bisa. Tapi kan sebenarnya bukan karena bujuk rayunya gitu ya, Bapak dan Ibu ya, karena uh, tampaknya ini uh, mau ya udah nggak apa-apa berikan aja gitu ya. Ini ini toh. Uh, berharga sih tapi nggak sebegitu berharganya sehingga saya mau pertahankan. Nah itu adalah bentuk-bentuk ilusi ya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. ya Kalau guru anaknya udah dalam kelas yang sama duduk menghadap dia semua diam tidak ada suara apakah berarti semuanya mendengarkan apakah berarti semuanya paham kan belum tentu ya karena kita nggak pernah tahu anak-anak tuh pikirannya jalan-jalan kemana gitu ya selama uh, duduk tenang di dalam kelas tadi ya. Ada ilusi bahwa uh, kritik itu membuat orang bisa menguatkan karakter atau bisa membuat orang merasa bersalah. gitu. Uh, oh, sorry. Bahwa kritik bisa dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Uh, atau bahwa semua penguatan positif, hadiah, reward, pujian efektif dan bermanfaat. ya. Atau ilusi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Bapak-Ibu ya, benarkah demikian? Nah, sebenarnya... Uh, ini ada perubahan paradigma, gitu Bapak-Ibu. Dulu, uh, ini mungkin bisa dijelaskan dalam teori perilaku da dari psikologi ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, uh, awal-awalnya uh, ketika manusia mulai belajar tentang perilaku manusia, mereka uh, mengeluarkan, uh, teori yang keluar adalah bahwa perilaku manusia itu bisa dijelaskan dari hal-hal yang ada di bawah sadar atau psikoanalisa. Nah, kemudian teori itu disanggah oleh teori behaviorism, ya, atau teori perilaku yang mengatakan bahwa ah masa sih gitu ya pasti uh, nggak nggak mungkin sejauh itulah gitu ya perilaku manusia itu sederhana stimulus respon kalau kita berbuat sesuatu itu karena merespon pada sebuah stimulus ya uh, lama kelamaan uh, itu mungkin salah satu yang paling uh, apa ya paling menarik gitu ya Bapak Ibu ya adalah percobaan Pavlov ya. Bahwa, atau Skinner ya, yang mereka menguji cobanya bukan pada manusia, tapi bisa menunjukkan bahwa perilaku bisa diubah kalau misalnya mereka mengubah stimulusnya. Misalnya anjing Pavlov yang paling terkenal ya, uh, mereka dikasih makan, setiap kali dikasih makan dibunyikan bel Lama-lama si anjing merasa bahwa, oh kalau mau ada bel berarti mau ada makanan, gitu. Jadi, ketika bel berbunyi pun dia sudah uh, berliur, gitu ya, karena mengira akan ada makanan datang. Nah, itu adalah contoh stimulus respon, bahwa respon orang itu bisa diatur oleh stimulus, gitu. Nah, kemudian setelah itu ada lagi teori menyanggah, yaitu teori kognitif. Nggak mungkinlah manusia sesederhana stimulus respon. Mereka kan bisa berpikir, ya, kemudian, dibalaslah dengan teori tentang bagaimana manusia berpikir. Nah, kemudian teori kognitif pun disanggah lagi oleh teori-teori humanistik ya, yang menganggap bahwa manusia itu terlalu kompleks kalau cuman dipandang dari caranya berpikir saja, gitu ya. Ada banyak hal di dalam dirinya sehingga uh, kemudian teori yang humanistik ini lebih melihat manusia secara keseluruhan. Salah satunya adalah teori tentang psikologi positif ya yang melihat manusia itu sebagai orang yang positif yang pasti bisa berbuat baik pada orang lain gitu yang pasti bisa berbuat baik pada alam semesta gitu. Nah, teori kontrol ini datang dari pendekatan itu, dari psikologi positif ini. Yang berusaha memahami atau ini salah satunya yang terkenal dan dipakai dalam modul ini adalah namanya William Glasser. William Glasser ini percaya bahwa semua perilaku manusia itu bukannya terjadi untuk menanggapi sebuah stimulus, tapi untuk memenuhi kebutuhan, gitu ya. Jadi kebutuhannya apa? Itu yang ingin dipenuhi seseorang melalui perilakunya. Nah, kalau dalam teori stimulus-respon, eh, karena kita percaya stimulus bisa diubah untuk mendapatkan respon yang tepat, maka biasanya penganutnya akan percaya bahwa oh Gampanglah mengubah perilaku manusia itu ya. Kita tinggal ubah saja stimulusnya. Kalau ada perilaku buruk pun bisa diubah gitu ya dengan stimulusnya. Dianggap sebagai sebuah kesalahan gitu. Jadi ini bisa saya kontrol gitu. Seperti sebenarnya orang lain juga bisa mengontrol saya. Nah, sebaliknya pada teori kontrol uh, tadi yang menganggap bahwa sebenarnya perilaku manusia itu dikontrol oleh kebutuhannya, itu memandang orang lain kalau berperilaku, dia jadi mikir, ini orang kira-kira kenapa ya berbuat begini ya. Apa yang ingin dipenuhi? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Tujuan perilakunya apa? Ya Dan menyadari bahwa karena manusia adalah makhluk yang kompleks, maka yang bisa mengontrol diri sendiri ya kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Karena nggak bisa mengontrol orang lain, kalau kita ingin orang lain berperilaku seperti yang kita harapkan, caranya bukan tentang memberi stimulus yang sesuai, tapi, dengan mengadakan kolaborasi, menciptakan konsensus pilihan-pilihan bersama, disepakati bersama supaya win-win, ya, menang sama menang, bukan menang dan kalah. Yang penting, kamu nurut sama saya, enggak gitu, ya. Ini adalah perubahan paradigma, ya. Tadi, teori kontrol tadi menunjukkan bahwa itu tadi, ya. Kalau kita memang nggak papan yang saya simpan dalam genggaman, saya mau kasih orang, ya. Orangnya cuma ngomong satu kalimat pun akan kita kasih. Tapi kalau kita sudah berniat tidak mau memberikan mau apapun ancamannya, apapun bujuk rayunya, ya kita nggak akan berikan gitu. Nah, kemudian kalau tadi kita bilang bahwa sebenarnya manusia tuh nggak bisa dikontrol orang lain gitu. Terus kalau buat disiplin gimana gitu ya. Nah, bahasa Latin menyebutkan disiplina tuh artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang bisa menggali potensi menuju sebuah tujuan. Mungkin Bapak-Ibu harus tahu kalau di masa itu belum ada sekolah, jadi kalau kepingin belajar, ya harus mengikuti gurunya. gitu Ya Ya harus disiplin, ya harus benar-benar. Sadar apa sih yang dituju, apa sih yang dicari, gitu. Karena gurunya nggak akan mendisiplinkan dia, gitu ya. Nggak akan mempengaruhi perilakunya, nggak mau ikut, ya terserah, gitu ya. Nah, namun dalam budaya kita, makna disiplin berubah jadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. ya Jadi, kecenderungan umumnya adalah disiplin itu dianggap nggak nyaman. Bukan tentang apa yang kita hargai atau untuk mencapai tujuan mulia. Nggak begitu, gitu ya pak Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kemudian berhubungan juga dengan teori perilaku manusia. Karena tadi upaya-upaya disiplin adalah supaya dapat kepatuhan ya, maka kemudian yang sering muncul ini ya Bapak dan Ibu ya, ada hukuman, ada hadiah. Kemudian perilaku orang itu jadinya motivasinya ada tiga. Pertama, ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Misalnya, apa yang terjadi kalau saya tidak lakukan ya? Apa yang terjadi kalau saya nggak ngumpulin tugas? Kira-kira akan ada bahayanya nggak buat saya? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa dong, saya lakukan gitu ya. Kalau ternyata, wah itu membuat saya dapat nilai nol, udah mendingan saya kerjain gitu. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, apa yang akan saya dapat kalau saya melakukannya? Ini kalau saya ikut webinar, saya dapat sertifikatnya ya, gitu ya. Kalau nggak dapat, buat apa, enggak usah lah, gitu ya. Karena saya butuh sertifikatnya, bukan butuh ilmunya, ya. Nah, yang terakhir sebenarnya motivasinya itu datang dari dalam diri. Kalau yang dua tadi, karena tergantung dari luar ya, ada nggak hukuman atau hadiah. Kalau ini ada motivasi yang internal, yaitu perilaku kita itu karena dorongan nilai-nilai, hal-hal yang memang saya percaya, saya yakini, Ya, karena menurut saya itu menggambarkan siapa saya. Jadi misalnya saya memang nggak akan datang terlambat, gitu ya. Karena itu nggak nggak saya gitu, bukan bukan saya datang terlambat itu. Saya menghargai waktu, jadi saya akan datang tepat waktu. Nah, sebenarnya tujuan disiplin positif itu di sini ya, Bapak dan Ibu ya, inginnya orang-orang itu, anak-anak kita itu punya motivasi internal yaitu punya dorongan dari dalam dirinya untuk berperilaku tertentu. Bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dapat hadiah. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini adalah gambaran merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak cuma lepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, maksudnya bisa meregulasi diri, Bapak Ibu bisa mengikuti norma-norma masyarakat tanpa ditakut-takutin, bisa uh, tunduk pada peraturan karena sadar apa sih sebenarnya untungnya gitu, ya, apa sih sebenarnya alasannya kenapa harus uh, patuh ya pada peraturan itu? Gitu kira-kira. Nah, ini penting sekali karena kadang-kadang merdeka dimaknai sebagai bebas lepas liar gitu ya Bapak-Ibu ya. Bebas merdeka itu berarti wah boleh ngapain aja, enggak juga. Tapi harus cakap pemerintah diri sendiri. Gitu. Nah, budaya positif sendiri terbentuknya dari mana? Ini menurut saya bolak-balik gitu. Budaya positif itu adanya di lingkungan yang positif. Lingkungan positif sekolah itu yang kayak apa, yang menggambarkan keyakinan kelasnya seperti apa. ya. Terus keyakinan kelasnya itu e, adalah cerminan dari peraturan yang ada di dalam kelas. Begitu pula sebaliknya gitu, Bapak dan Ibu ya. Peraturan kelas kita itu menggambarkan keyakinan kelas, keyakinan kelasnya ini sebenarnya memberi kontribusi pada seberapa positif lingkungan kita, juga pada budaya positif yang melingkupinya. Jadi semuanya bolak-balik gitu kalau menurut saya. Ya. dan uh, kalau kita bicara soal tadi uh, peraturan kelas gitu ya kita uh, dalam modul ini tuh udah nggak ngobrol tentang peraturan lagi, tapi kita justru ngobrolnya tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Oke, okay. uh, kita bicara soal keyakinan kelas, kenapa nggak ngomong peraturan aja ya? Kenapa harus keyakinan? Ya. nah uh, saya ambil contoh ini, Bapak dan Ibu, mengapa kita punya peraturan harus pakai helm? Kalau pakai kendaraan roda 2. kalau menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus pakai helm? Boleh terus dicat ya untuk Bapak. keselamatan. Ya, berarti itu nilai keselamatan ya, Bu Denny. Ya, hmm. untuk eh, apa namanya? Eh, keyakinannya adalah kita harus menjaga keselamatan. Jadi, kita harus pakai helm. Kalau peraturan 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gitu. Itu kira-kira hmm. untuk apa, Bapak Ibu? Protokol Covid, Ibu? Ya, kira-kira uh, protokol Covid itu ada untuk apa sih? Untuk nilai apa? Kesehatan. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Karena kita menghargai kesehatan, maka kita mengikuti protokol. Kalau kita nggak sadar bahwa itu untuk kesehatan kita, begitu Satpol PP-nya pergi, begitu nggak ada yang mengawasi, tidak ada lagi yang pakai uh, protokol, gitu. Uh, kenapa kita harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Ini nilai apa, Bapak dan Ibu? Empati dan kesetiaan. Bisa, apalagi. Kenapa sih harus tanggung datang tepat jawab. waktu? Komitmen, tanggung jawab. tanggung jawab, menghargai orang lain. Ya, nah itu sebabnya kita harus datang tepat waktu. Jadi kalau peraturan kan di sini ya harus pakai helm, harus paka 3 m, harus tepat waktu. Gitu. Tapi kita nggak mau ngomong itu sama anak-anak, kita mau bicara soal uh, keyakinan, gitu ya. Uh, kenapa? Tadi ada yang nanya di kelas satunya lagi sama saya. Bu, kalau misalnya peraturan kan enak, kalau mau tinggal ada hukumannya apa, gitu. Nah, justru itu karena tadi kita ingin, ya yang ini ya, anak-anak itu cakap memerintah diri sendiri, cuma bisa tercapai kalau anaknya ngerti kenapa ada aturan itu. Untuk itu daripada memberikan peraturan semata, maka kita perlu menampilkan kesepakatan kelas supaya anak-anak paham gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Yang mana sih yang sebenarnya oh, penting dipertahankan. Bentuk peraturannya mungkin beda, tapi nilainya itu penting ada. Nah, ini Bapak dan Ibu ada dua contoh kesepakatan kelas. Yang satu adalah keyakinan, yang satunya lagi mungkin tercampur peraturan. Nah, yang warna hijau ini A ya, Bapak-Ibu ya. Yang warna putih dasarnya ini B. Menurut Bapak-Ibu, kesepakatan kelas mana yang mengandung keyakinan kelas? Yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Oke. Pak Lambertus bilang B. Oke, Oke ini menarik sekali ya. E, boleh Pak Lambertus mungkin boleh menjelaskan mengapa memilih B. Kalau memilih B itu memang uh, dari bahasanya lebih abstrak tetapi lebih dalam maknanya Ya. Jadi kalau okay. yang kesepakatan kelas yang hijau itu ya yang dilakukan hanya lima ini saja Tetapi ketika dari tiga ini dikembangkan dengan keyakinan masing-masing nanti Yang akan terjadi di dalam kelas justru sangat banyak kalau mau diambil poin-poin pentingnya begitu. Oke okay. baik terima kasih Terima kasih Pak Lambertus Bu Zahro bilang dua-duanya. Kenapa Bu Zahro bilang dua-duanya adalah keyakinan kelas? Boleh uh, buka mic-nya, Bu Zahro? Oh, mungkin sedang tidak bisa ya. Oke, tidak apa-apa. Ini kebanyakan menjawab B ya. Oke, betul sekali Bapak dan Ibu yang B ini memang banyak uh, membahas tentang keyakinan bersama ya. Seperti yang Pak Lambertus bilang, sebenarnya di kelas terjadiknya banyak ya. Karena peraturannya sebenarnya jadi banyak gitu ya. Uh, pengo, bukan peraturannya mungkin, pengejawantahannya tahannya banyak gitu ya Pak Lambertus ya. Dan bisa sangat luas ya. Kalau yang di sini memang masih tercampur ya dengan peraturan gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah uh, teknik atau cara untuk membahas keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Gitu ya. Karena keyakinan itu bentuknya abstrak, maka perlu dibuat lebih konkret bersama anak-anak. Maka tabel Y dan tabel T ini bisa dipakai. Misalkan Bapak dan Ibu punya nilai yaitu saling menghormati atau hormat, respect gitu misalnya. Maka bisa kita bahas bersama anak-anak. Respect atau hormat itu, atau uh, rasa hormat ini, itu terdengarnya seperti apa? Ya, Kamu akan mendengar orang bicara kayak gimana yang menunjukkan rasa hormat. Mungkin mereka akan bilang, oh ya saya akan mendengar teman-teman sekelas saya saling menyapa. Saya akan mendengar misalnya uh, semuanya bicara dengan suara yang tenang di kelas, ya, enggak ada yang teriak-teriak. Kalau berperilaku berarti semuanya saling e, menjaga barang masing-masing dan barang teman. Kalau mau pinjam bilang, gitu ya. terlihat seperti apa? Terlihat semuanya tersenyum, terlihat semuanya itu e, mau main sama-sama, gitu ya. saling menghormati, mau menyapa, nah itu biasanya e, kelihatannya seperti apa. Kalau yang di tabel T, anak-anak diajak melihat. Kelihatannya kayak apa sih kelas yang penuh rasa hormat itu? Tapi kalau kelasnya penuh rasa hormat itu kelihatan nggak kelihatan seperti apa, gitu ya. Ini akan membantu anak-anak melihat mana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, mana perilaku yang tidak sesuai. Biasanya ini bisa ditinggalkan beberapa hari di dalam kelas sehingga bapak dan ibu dan anak-anak kemudian bisa melihat kembali gitu ya bisa melihat kembali bisa menambahkan ya kalau tiba-tiba kepikiran bisa ditambahkan kemudian bisa dibahas bersama-sama oke nah kalau ini bapak dan ibu peraturannya biasanya gini ya kalau di kelas ada peraturan di sekolah ada peraturan itu bentuknya begini nah ini kira-kira menggambarkan keyakinan ini gitu bapak ibu ya jadi sebenarnya yang ingin kita bahas itu adalah ini kan ya tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, dia gitu ya. bukan cuman peraturannya aja gitu. Nah, gimana caranya supaya anak-anak menangkap hal ini? Ini adalah nilai-nilai atau -nilai keyakinan ini adalah hal yang tidak tertangkap dengan hukuman dan hadiah. Kalau hukuman dan hadiah, anak-anak hanya akan patuh pada aturannya tapi sebenarnya enggak sampai pada pemahaman ini. Pemahaman ini hanya bisa dicapai lewat diskusi, lewat posisi kontrol manager, atau nanti lewat segitiga restitusi. ya, Untuk bisa uh, menginternalisasi nilai-nilai itu ke dalam diri, tapi tidak bisa dilakukan dengan uh, hadiah dan uh, hukuman. Jadi kemudian kalau tadi bahasannya demikian, saya pun menemukan artikelnya Alfikon ya bahwa eh, hadiah itu bisa memunculkan perilaku patuh, pasti nurut bapak ibu ya, patuh. Tapi tidak efektif untuk membantu anak mengembangkan rasa tanggung jawab, self-directed ya bisa mengarahkan diri sendiri untuk belajar atau berperilaku atau peduli pada orang lain tuh enggak bisa cuman sampai di patuh aja berhenti. Kalau hadiahnya dihentikan, biasanya orang akan kembali ke perilaku awal sebelum ditawari hadiah. Bahkan riset mengatakan anak-anak yang sering diberi hadiah itu biasanya justru kurang murah hati. Ya less generous gitu ya, dibandingkan teman-temannya. Ya. Jadi iming-iming nilai dan hadiah, ini biasanya kalau hukuman, oke okay, orang-orang udah mulai oke okay lah enggak pakai hadiah hukuman tapi masih pakai hadiah gitu ya padahal sebenarnya ketika ada iming-iming hadiah anak menjadi kurang tertarik untuk mengeksplorasi gagasan berpikir kreatif dan mengambil resiko pikirannya cuma di hadiahnya aja ya risetnya menunjukkan kalau murid ditawari hadiah dia akan pilih tugas yang paling mudah untuk menekan resiko nggak dapat hadiah tapi kalau situasinya aman, tidak ada hukuman dan tidak ada hadiah, anak-anak lebih berani mengambil resiko, berani memilih, berani melakukan tugas-tugas yang lebih tinggi atau lebih menantang dari kemampuannya dia. Jadi kalau pertanyaannya, apakah hadiah bisa memotivasi anak? Jawabannya bisa. Bisa memotivasi anak untuk dapat hadiah. ya, Bukan untuk mengubah perilaku. Ya. Namun harganya adalah murid tidak memperhatikan kualitas perilaku tugas. Saya biasanya kasih contoh begini Bapak-Ibu. Misalnya Bapak-Ibu menetapkan sebuah deadline. essay SI harus dikumpulkan hari Senin tanggal 20 Desember. Kalau Bapak dan Ibu, eh, kalau anak-anak eh, apa namanya eh, mengumpulkannya lebih cepat, Bapak dan Ibu akan tambahkan nilai 10%. Tapi kalau mengumpulkannya tepat waktu itu lima. Tapi kalau terlambat sehari kurang lima. Terlambat dua hari kurang sepuluh. Gitu ya. Nah anak-anak jadinya nggak memikirkan kualitas esai. Udah bikin aja. Yang penting cepat dikumpulin. Supaya nilainya udah pasti nambah sepuluh. Gitu misalnya. Ya. Jadi akhirnya murid tidak memperhatikan hal-hal e, yang perlu dia perhatikan. Dia mengejar hadiahnya saja. Biasanya begitu. Nah. Ini adalah untuk membedakan ya, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita ngomongin hadiah, sekarang kita ngomongin hukuman atau uh, sanksi atau konsekuensi gitu ya. Nah, uh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, ini hukuman atau konsekuensi? Gimana Bapak Ibu? Hukuman, oke okay. terima kasih Bu Zahro Kalau lari Keliling lapangan basket karena terlambat Hajar di sekolah Apa nih, hukuman atau rikuman? Konsekuensi hukuman. hukuman Hukuman, siapa suka dia menjawab Konsekuensi, kenapa konsekuensi Bu Selama tidak ada Komitmen atau keyakinan dulu Atau kesepakatan berarti hukuman Ya, karena kalau eh, kalau nggak langsung berhubungan gitu ya, Bapak Ibu ya, sama kesalahannya juga itu biasanya adalah hukuman. Kalau anak diminta push up lima kali karena nggak pakai masker ke sekolah, hukuman. Hukuman, hukuman ya. jelas. Ya. Kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Sebuah sebuah sebuah sebuah sebuah sebuah sebuah. berarti Bapak Ibu sudah paham ya kira-kira ya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. ini adalah penjelasan ringkasnya kurang lebih kalau hukuman itu memang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi nggak seneng aja gitu lihat anaknya nggak patuh sama peraturan tuh bos gitu ya jadi uh, lebih emosional sikapnya sifatnya ya diberikannya lebih emosional jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Um, akibatnya anak merasa sakit baik fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama dan biasanya anak jadi membenci kedisiplinan merasa terpaksa gitu ya dan punya konsep diri yang buruk anak juga jadi cenderung menyembunyikan gitu kesalahannya karena uh, kalau dihukum dia merasa marah merasa bersalah merasa dipermalukan dan tidak dihargai tapi kalau konsekuensi itu memang kalau ada kesalahan ya harus ada yang terjadi gitu ya sebagai dampak gitu ya. Nah, ini mungkin anak jadi merasa nggak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Karena mungkin ya tadi ya harus minta maaf sama temannya karena colat-colat kertas, gantiin kertas ya, harus, uh, itu mungkin nggak nyaman, tapi jangka pendek. Dan uh, anak lebih menghargai disiplin, gitu ya. Lebih menghargai um, apa namanya uh, bahwa, oh ini ada hubungannya dengan kesalahan saya, gitu ya dan mendorong anak supaya uh, mudah menyesuaikan diri. Jadi anak juga belajar untuk uh, mematuhi bukan peraturan, menurut saya kesepakatan ya, menghargai orang lain gitu ya. Nah kira-kira uh, seperti itu konsep dirinya tetap baik ya karena itu hanya hubungannya sama perilakunya dia, tidak berhubungan sama dirinya sendiri. Nah, uh, satu lagi tadi kalau kita kembali ke awal, uh, kalau teori kontrol bilang uh, Barilaku manusia itu karena memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu ada lima. Survival, makan, tidur, istirahat, minum ya Bapak Ibu ya. Cinta kasih diterima, penguasaan atau power ya, kebebasan, freedom atau kesenangan, fun. Nah, ini adalah kebutuhan dasar uh, manusia perilaku kita itu biasanya untuk memenuhi salah satu uh, kebutuhan ini ya kalau nggak dua sekaligus tapi minimal salah satu kebutuhan ini Nah, uh, kita juga perlu menyadari bahwa perilaku anak itu nggak melulu cuman karena dia kepingin melanggar peraturan gitu ya atau harus diluruskan supaya kembali ke peraturan enggak melihatnya adalah dia butuh apa sebenarnya sehingga dia uh, tidak mengikuti aturan yang berlaku gitu. Nah saya uh, kita coba ya bapak ibu yang bermain contoh gitu bapak ibu boleh menyalakan mic untuk menjawab nah, kasus pertama ya ada anak mengeluh ke ibunya ibu guru bilang aku nggak boleh nyanyi nyanyi waktu mengerjakan tugas katanya kelasnya harus tenang nggak boleh ada suara padahal kan aku suka aku senang nyanyi nah kira-kira nih kebutuhan apa nih bapak ibu senangan kesenangan senangan senangan senang. Senang. Ibu guru gak ibu. menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta, kasih, kasih sayang, sayang, perhatian, ya. iya. cinta, kasih. Saya kasih bosan sayang. masa belajarnya di Belajar. gitu aja, cuma nah. mendengarkan ibu guru saja. Yang mana nih Kesenangan. Senang. Ya. senangan atau ya? Biasanya. ini aku sebe, suka gambarku nggak rapi ditunjukin dulu dulu temen -temen di nah, ini kira-kira kebutuhan yang mana? Penguasaan. Penguasaan, ya atau power ya? ya. nggak punya kontrol nggak punya kendali gitu ya ini uh, belum selesai udah ditunjukin gitu ya merasa terganggu. Nah. Ini adalah contoh uh, bagaimana mungkin anak-anak merasa atau berperilaku yang berhubungan dengan kebutuhannya tadi. Nah, dari mana kita bisa tahu ya Bapak-Ibu ya, kita bisa tahu dari mana, anak-anak butuhnya apa. Nah, Kita bisa tahu kalau kita menempatkan diri dalam posisi manajer ketika kita berhubungan dengan perilaku anak-anak. Nah, ada lima posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, Membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau jadi manajer. Kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ini memang motivasi yang diharapkan dari anak, gitu ya, atau mungkin terjadi pada anak, menghindari hukuman. Kalau misalnya sebagai teman atau pemantau, anak akan melihat, uh, apa ya, waduh oh, nih ketemu bu ini ya, ketemu bapak ini. Nah, dia akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain. Tapi peran sebagai manajer itu membantu anak e, menghargai diri sendiri. Gitu. Saya akan coba e, membahasnya satu persatu ya sebagai perbandingan ya Bapak dan Ibu. Kalau sebagai penghukum itu biasanya guru akan banyak menghardik, banyak menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, dan ngomongnya itu biasanya cenderungnya marah. Ya. Kalau kamu nggak melakukan, awas ya gitu dan mengancam gitu ya. Uh, rasain nanti kalau ketemu sama harus dipanggil kepala sekolah Misalnya gitu ya uh, Mana anak sekolah ini kok begini perilakunya Itu misalnya ya Itu penghukum uh, Biasanya uh, hasilnya justru anak-anaknya uh, Malah menjadi pemberontak Suka menyalahkan orang lain dan suka berbohong ya. Kemudian anak juga meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas ya Kalau dia membayangkan dunia yang ideal, dunia yang baik Itu guru nggak ada di situ Ya, dan muridnya berkata biarin aja nanti juga marah-marah lagi Dan anehnya makin sering dihukum anaknya makin sering mengulang kesalahan Sementara tokoh posisi kontrol yang membuat orang merasa bersalah Ini biasanya metodenya gak marah tapi ceramah atau ngomel ya Bapak Ibu ya Lalu biasanya kata-kata yang dipakai itu penuh penekanan yang membuat orang yang lain itu merasa bersalah Misalnya, harusnya kan kamu enggak gini. Ibu kecewa sekali loh. Kamu, e, apa namanya, terlambat terus gitu. Kan kamu harusnya udah tahu. Ibu capek sekali ngingetin terus gitu. Ibu jadi stres siap pagi lihat kamu terlambat. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Hasilnya, biasanya murid jadi menyembunyikan, jadi suka menyangkal atau bohong juga. Karena tadi, menghindari hukuman ya, Bapak-Ibu ya. Nah, Muridnya akan bilang maaf ya bu ya maaf Ya beneran minta maaf atau enggak ya Kita nggak tahu ya Tapi dia akan bilang maafkan saya Dan akhirnya menjadi rendah diri itu Rendah diri karena ya Kayaknya saya kok nyusahin orang aja sih gitu ya kira-kira nah, Posisi kontrol yang lain ini sebenarnya lebih menyenangkan gitu ya Tapi sebenarnya juga sama tidak efektifnya ya Menjadi teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya Misalnya gini anaknya terlambat gitu tadi ya terus bilang udah atau ah, nggak terlambat mau, lagi jam pelajaran mau ke kantin mau ke mana kantin pak makan cepetan ya jangan lama-lama nanti ketahuan guru piket gitu ya cepat kalau mau makan tercepat balik lagi ke kelas saya gitu nah jadi dibolehin tapi gitu ntar ketahuan sama yang lain nanti dia siap membantu membela gitu ya nah kalau uh, membujuk biasanya akan bilangnya gini ayo dong kerjain dong PR-nya, biar ibu bisa nilai gitu ya Ayo, masa sih kamu nggak mau ingat nggak? Kan kemarin ibu bantu bikin PR-nya, sekarang bikin sendiri ya, gitu ya? Nah, jadi penuh dengan bujuk rayu nih, gitu bapak ibu. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah ketergantungan, dan uh, murid meletakkan guru ini sebagai orang yang justru sangat penting di dunia berkualitas. Mereka berkata, "Oh, tapi ternyata bapak dan ibu mau oh, beli ya?" Ini ya kalau oh, misalnya tiba-tiba jadi tegas, misalnya mereka jadi kayak eh, kok gini sih, gitu. saya kira bapak ibu teman itu dan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau pemantau pemantau ini rujukannya adalah peraturan, rujukannya bukan uh, kebutuhan orang, tapi rujukannya adalah uh, peraturan, gitu ya. Apakah dia jadi ngitung-ngitung? Ini -ngitung? kamu udah berapa kali nggak bikin PR, gitu ya? Ini kamu udah berapa kali pakai sepatu hijau, padahal harusnya sepatunya hitam. Misalnya, apa peraturannya gitu ya? Dan biasanya anak-anak ikut patuh, tapi kalau diawasi, kalau nggak diawasi ya nggak gitu. Dan uh, murid juga meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dalam dunia berkualitas. Uh, kalau ketemu model begini, biasanya anaknya akan nanya gitu ya. Ini kalau dihukum gitu ya, misalnya harus nulis gitu. Eh, kalau mungkin udah janji, kalau misalnya eh, nggak bikin PR, berarti nulis saya akan rajin bikin PR 100 kali. Dia nanya, "Ini berapa halaman? Boleh nggak nulisnya di rumah aja?" Boleh nggak? Jadi pasti nanya gitu, Bapak Ibu ya. Saya harus dapat bintang berapa? Saya boleh nggak masuk berapa kali lagi, Bu?" Gitu ya, lihatnya batasan. Jadi dia menitik menitikberatkan sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi kalau sebagai manajer, manajer ini nggak ngomong sendiri, tapi justru banyak nanya. Ya. Guru sebagai manajer dalam posisi kontrol, ini banyak bertanya. Dia lebih banyak membantu anak, memfasilitasi anak untuk menguatkan pribadinya. Ya. Jadi kalau ada masalah, dia nanya dulu, kenapa itu bisa terjadi? Apa sih cerita dibalik uh, masalah ini? ya. Dan kemudian bertanyanya gini, apa sih yang sebenarnya kita yakini Kan kami mau kamu jadi anak yang jujur. Kita kan yakin bahwa kita mau jadi orang yang jujur di sekolah ini. Jadi, kenapa kamu nyontek? Gitu ya. Kebutuhan apa yang ingin kamu penuhi dengan menyontek? Apa yang bisa kamu perbaiki? Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah nyontek? Ya. E, tujuannya atau hasilnya untuk menguatkan pribadi dan e, murid akan meletakkan dirinya dalam Dunia berkualitas, saya adalah bagian dari dunia yang ideal, gitu. Karena saya adalah orang yang baik, itu positif. Nah, uh, ini biasanya guru sebagai manajer ini akan membantu anak untuk selalu memperbaiki diri. Jadi, dia nanya gini ke dia, "Bukan, uh, bukannya biarin aja atau yang lain, tapi kayak, oh iya, saya bisa apa ya?" Gitu. Kalau saya terlambat, saya bisa apa ya? Kalau saya lupa bikin PR, saya bisa apa ya? itu kira-kira ya sebentar bapak ibu ya baik yang terakhir bapak dan ibu dampaknya pada murid ya lebih ke mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri secara umum bapak dan ibu posisi kontrol yang empat ini memang efektif mungkin membuat anak patuh, tapi tidak efektif untuk membuat anak punya kemampuan regulasi diri. Posisi manajer ini lebih repot, lebih ribet, lebih panjang jalannya, lebih lama dapat hasilnya, tapi lebih menguatkan anak untuk punya kemampuan uh, regulasi diri. Ya, Pertanyaan saya untuk refleksi, di mana posisi Bapak dan Ibu sebelum belajar modul disiplin positif? Waktu itu perasaannya bagaimana? Silahkan dijawab di chat. Ya, dua pertanyaan pertama dulu. Ya, gimana di mana posisi Bapak Ibu sebelum belajar modul disiplin positif? Oke, ini masih banyak ada yang jadi teman, jadi pemantau, penghukum. Oke, setelah belajar, Bapak dan Ibu posisinya ada di mana? Oke. Sekarang setelah belajar, Bapak Ibu posisinya ada di mana? Sudahkah mulai bergeser menjadi manajer, berusaha di posisi manajer? Oke, okay. mungkin saya perlu ingatkan ya Bapak dan Ibu ini bagaimana rasanya setelah berusaha menjadi manajer Bapak dan Ibu? lebih bijaksana, lebih tenang ya, ada yang bilang begitu ya, lebih bahagia, lebih lega, oke, okay. lebih percaya diri, lebih sabar, ya, menarik sekali. Saya perlu ingatkan juga ya, Bapak dan Ibu ya, posisi kontrol sebagai teman ini tidak sama dengan bertindak sebagai temannya anak. lain ya, ya, ini posisi kontrolnya dinamai sebagai teman, ya, tapi ini adalah posisi ketika Bapak dan Ibu berhadapan dengan anak ketika mereka mungkin ada perilaku yang nggak sesuai, beda sama jadi teman belajar. Nah itu lain, bapak ibu. Jadi teman belajar itu kalau sedang di kelas sedang sama-sama anak-anak, kemudian mengambil posisi sama seperti anak bertanya, iya ya, kok kamu kamu pengen tahu juga iya sama bapak juga pengen tahu, kita ceritanya di mana ya kita. Itu jadi teman, ya anak-anak bisa cerita dengan santai itu jadi teman. Tapi beda dengan posisi kontrol sebagai teman. Semoga bisa terbayang ya, Bapak dan Ibu ya. Ini namanya aja gitu, as a friend gitu ya. Tapi bukan teman. Ini adalah posisi kontrol, yaitu Bapak-Ibu ketika berhadapan dengan perilaku yang tidak tepat dari anak, kemudian bersikap permisif. Gitu, itu yang namanya posisinya teman. Jadi pada uh, modul ini, harapannya tentu Bapak dan Ibu yang sekarang masih ada di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman atau pemantau mau perlahan-lahan belajar dan menempatkan diri sebagai manajer. Itu ya Bapak dan Ibu ya harapan akhirnya seperti itu ya. Karena supaya jadi bukan supaya tapi ketika Bapak Ibu menjadi manajer persis seperti yang disampaikan anak-anak ini Bapak dan Ibu akan merasa lebih tenang, lebih sabar, lebih bahagia, lebih paham anak-anak, ya lebih tahu bagaimana membantu anak dan melihat anak itu sebagai Uh, orang yang setara sesama manusia, gitu ya beda bukan? Bukan sebagai uh, teman di sini adalah orang yang yaudah deh, saya daripada tadi gak suka sama saya gitu ya. Tapi gak apa-apa deh, mau disiplin, gak disiplin, mau punya regulasi diri atau enggak, gak apa-apa. Yang penting suka sama saya gitu. Nah, itu sebagai teman yang di sini. Tapi kalau bapak ibu jadi manajer, mungkin dampaknya bapak lebih disukai, bapak ibu lebih disukai pada anak-anak, sama anak-anak. Tapi itu dampak gitu ya. Nah, oke, okay, kita lanjutkan kalau begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau dari lima posisi itu, biasanya memang kuncinya tuh ada di sini, Bapak-Ibu ya, di nada suara. Jadi, ada uh, kalau kita ngomong gitu ya, kalau kata-katanya sendiri itu cuma 10% pesannya yang nyampe. Kalau nada suaranya 35%, tapi kalau bahasa tubuhnya itu biasanya 55%. Saya ambil contoh ya, Bapak-Ibu ya, kalau... Bapak dan ibu ngomong apa yang kamu mau gitu ya. Dengan ada seorang penghukum, ngomongnya ini galak pasti. Apa yang kamu mau gitu ya. Tapi kalau bapak ibu membuat merasa bersalah, ngomongnya jadi melas. Kamu sebenarnya maunya apa, gitu ya. apa yang kamu mau gitu. Ngomongnya lebih melas. Kalau sebagai teman mungkin jadi gini, udah kamu maunya apa, iya deh gitu ya. Lebih ke seperti itu. Itu pesan yang lebih disampaikan. Nah, sekarang kita uh, coba ya bapak dan ibu ya kita coba nada suara ini, apa yang sedang kamu kerjakan, tapi saya mau ajak ibu dan bapak untuk bermain peran, boleh raise hand siapa yang mau coba untuk mencoba nada suara menjadi apa nih penghukum deh, menjadi penghukum. Ya, silakan Ibu Puji Istiqomah untuk nada suara penghubung mungkin kayak gini Bu apa yang sedang kamu kerjakan seperti itu oke lebih gelap ya Bu ya terima kasih Bu ya. kalau Bu Dewi Yuliana kalau menjadi pembuat rasa bersalah gimana Bu apa sih yang sedang kamu kerjakan hmm, oke okay, ya jadi lebih nuduh gitu ya Bu ya oke okay. Bu Dewi Yuliana, kira-kira kalau jadi pemantau gimana Bu Bu, Dia, Bu, Dia? Bu Dewi Yuliana ya? Maaf. Oh. Saya laki. Oh, Bu Dewi tadi maaf tadi salah. Oh. Bu Dewi, kalau jadi pemantau gimana Bu? Apa sih yang kamu kerjakan? apa yang kamu kerjakan ya? Menyelidik gitu ya, Bu ya. Terima kasih. Nah, satu lagi dong Bapak Ibu yang mau mencoba nada manajer, siapa nih yang mau mencoba nada manajer? Boleh raise hand. Ya, Bu Yusri Atul, Kak Hasanah silakan. Apa yang sedang kamu kerjakan? Ya, jadi apa ingin tahu dengan tulus ya Bu ya, kamu sedang mengerjakan hmm. apa, kamu sedang ingin tahu apa, nah ini yang kira-kira dilakukan oleh manajer. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, oke saya akan lanjut lagi ya Bapak dan Ibu ya, tadi uh, sudah, nah ini yang terakhir, ini adalah tentang segitiga restitusi. Saya sangat tertarik pada segitiga restitusi ini karena ini merupakan satu strategi yang menurut saya sangat berbeda ya, dari strategi-strategi pengelolaan perilaku yang biasanya kita ketahui. Restitusi sendiri itu apa? Restitusi itu sendiri sebenarnya proses untuk mengembalikan situasi gitu, Bapak-Ibu ya, menciptakan kondisi untuk murid, sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahannya, jadi mereka bisa kembali lagi ke teman-temannya dalam keadaan yang lebih baik, kira-kira. Gitu, nah, apa ciri-cirinya? Yang menarik adalah kalau konsekuensi itu biasanya untuk menebus kesalahan, tapi kalau restitusi itu untuk belajar dari kesalahan. Jadi kuncinya di sini nih, menggunakan kesalahan sebagai ruang untuk belajar, ya. Ah, kalau restitusi ini memang untuk memperbaiki hubungan, ya. Bentuknya tuh tawaran, bukan paksaan, gitu. Kita nggak bilang harus, kita nggak memaksa atau memberi prasyarat, enggak. Ah, restitusi ini membantu anak juga untuk melihat lagi ke dalam diri, mencari apa sih sebenarnya saya butuhkan sehingga saya berperilaku begitu, gitu ya. Dan uh, fokusnya ada pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, ini menarik karena kalau feedback, umpan balik, itu kita harus fokus pada tindakan. Nggak boleh fokus pada karakter atau orangnya. Tapi pada restitusi, kita justru fokus pada karakter. Fokus pada solusi, gitu ya. Supaya nanti ketika anak ini kembali ke teman-temannya, dia sudah uh, menjadi lebih baik, kira-kira gitu. begitu. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga bagian yang menurut saya perlu dilakukan berurutan, mulainya dari bawah, yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan soal keyakinan. ya Menstabilkan identitas itu gini, Bapak-Ibu, kalau anak lagi salah, ya terus dipanggil gurunya, maka biasanya, Uh, deprekan tuh anaknya dalam emosi yang cukup intens gitu ya oh, entah dia juga marah entah dia sangat sedih entah dia sangat merasa bersalah gitu ya entah dia malu tapi biasanya dia sedang mengalami uh, emosi yang intens. Nah pada saat itu kita nggak bisa ngajak ngobrol, maka kita perlu menstabilkan identitasnya dulu. Udah tenang, nggak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang pernah salah. Semua orang pasti pernah salah. Ibu juga pernah membuat kesalahan, misalnya. Nah kemudian baru kita validasi tindakan yang salah Validasi itu berarti ya tadi kamu melakukan itu tuh apa alasannya gitu ya Ada nggak cara lain yang lebih efektif Karena saya tahu kamu pasti ingin mencapai sesuatu Ada nggak cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan Baru yang terakhir ngomongin ini nih, Bapak Ibu nilai-nilai apa sih yang sebenarnya kita sepakati, kamu pengen jadi orang kaya apa, sesuai nggak perilaku kamu dengan nilai-nilai sekolah kita, nah, itu dibahasnya di sini. ya. Supaya anak punya waktu untuk berefleksi, merenung, memikirkan kembali, melihat ke dalam diri apa sih sebenarnya yang penting untuk saya. Itu makanya segitiga restitusi dibilang sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan. itu ini penjelasan yang lebih spesifik ya, Bapak dan Ibu ya. Uh, Menstabilkan identitas itu tadi ya, paling enggak nggak perlu jadi positif, tapi netral dulu gitu, Bapak-Ibu ya. Bahwa salah itu enggak apa-apa, bahwa kita semua pasti pernah salah, tapi salah itu bisa diperbaiki. Nah, sekarang kita dalam proses nih untuk memperbaiki, untuk menyelesaikan masalah. Ini misalnya ada anak yang datang dua habis bertengkar gitu ya. Oh, Tuduh-tuduhan gitu. Kita bisa bilang enggak, saya nggak mau cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mau membantu kalian untuk menyelesaikan masalah, gitu. Misalnya kayak gitu. Ya, ada contoh-contoh kalimat yang lain. Oke. Nah, kalau tadi tahap kedua validasi tindakan yang salah, kan cari kebutuhannya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tanya sama dia, kenapa sih kamu melakukan itu? Uh, saya tadi marah karena sahabat saya diejek, gitu. oh sahabat kamu pasti penting ya buat kamu ya. Kamu boleh bersikap setia kawan, tapi kamu bisa tambahkan nggak lagi sikap yang lain? Misalnya asertif, bukan agresif. Jadi kalau ada yang kamu nggak suka, bukan langsung dipukul, tapi kita, uh, bilang, sampaikan ya. Jangan mengejek teman saya misalnya. Nah, mau nggak kamu belajar cara lain uh, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu bisa nggak kalau mau belajar cara lain untuk setia kawan tapi nggak harus mukul gitu ya? Besok kita coba lebih baik lagi ya. Gitu. Nah, hal seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga ya itu tadi ya. Kita uh, ngobrol sama anak sebenarnya tentang hal-hal nilai-nilai utama yang kita yakini seperti apa. Nah kira-kira uh, seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah ada satu lagi. Tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya. Biasanya saya pilih hal-hal yang cukup serius untuk diobrolkan gitu, dibicarakan dengan segitiga restitusi. Tapi di ruang kelas kadang-kadang ada beberapa intervensi 30 detik. Ya, untuk membantu murid-murid kita kembali ke tujuan dengan singkat tapi tidak konfrontatif. Nggak konfrontatif itu enggak jadi konflik antara guru dan murid gitu ya. Bapak Ibu ya, saya ambil contoh nih, ini beberapa saya suka pakai juga di kelas ya. Misalnya kalau ada anak yang lagi e, kelasnya lagi sibuk gitu padahal udah harusnya ngerjain tugas, saya bisa tanya, "Ini kapan kita siap untuk mulai?" Biasanya semua langsung, "Oke, okay, itu kode berarti kita harus mulai." gitu. Atau kalau misalnya ada kerja kelompok gitu ya, e, berantem ribut gitu ya, berdebat terus saya bilang, "Nah, ini kalau kerja kelompok ini maunya diperlakukan seperti apa? Kita semua maunya didengar pendapatnya." Oke, okay, bisa nggak? Membuat supaya setiap anggota kelompok didengarkan, gimana caranya gitu ya? Jadi, ini intervensi singkat aja. Sebenarnya, untuk mengembalikan si anak kembali ke tujuan semula, ya, tanpa berpanjang-panjang. Kenapa kamu nggak memperhatikan? Gitu, nggak, nggak perlu ya. Tapi kita bisa langsung, gitu, langsung intervensi pendek, gitu, Bapak Ibu. Nah, uh, oke, okay, uh, itu kira-kira materinya. Alhamdulillah, masih ada waktu 30 menit ya. Bapak-Ibu untuk uh, tanya-jawab, uh, nanti setelah tanya-jawab, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk mengisi refleksi ini. Saya akan letakkan di chat, Bapak dan Ibu bisa mengisi refleksi ini bersama dengan yang tadi, kelas Magelang tadi. Uh, apa sih hal-hal baru ya yang Bapak-Ibu dapat dan mengubah paradigma? Kemudian perasaan selama mengikuti sesi ini, lalu setelah ini akan jadi guru among yang seperti apa. Nah, Untuk itu saya silakan sambil isi sambil melihat atau mendengarkan teman-teman bertanya dan mungkin nanti saling berbagi jawaban. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan bisa raise hand. Oke, ada Pak Supan Pak Sul di sini ya. Silahkan Pak. Baik Bu Lesti, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Sul dari SMA Negeri 1 Muntilang. Okay. Dan sebelumnya saya juga enggak berani apa resen tadi Bu ketika diminta untuk memberikan perintah. Karena, Karena nada, nada bahasa saya agak aneh Bu, takutnya diminta untuk sebagai... Pemantau takutnya malah menjadi manajer Jadi <laughs> seperti itu. Ya baik pak. Gimana pertanyaannya pak Supardi? Okay. Seperti ini bu. Kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang itu saya maknai sebuah zaman di mana melangitnya yang namanya perbandingan bu, membanding-bandingkan. Hmm. Yang kedua zaman di mana ketika terdapat suatu ide positif yang mestinya didukung tapi itu seakan-akan biasanya. Tertolak karena berbeda pemikiran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, zaman di mana kata kepercayaan atau kepercayaan itu hilang kita kepada anak, seperti itu. Jadi, kalau misalnya saya ungkap sebuah kasus, misalnya seperti ini. Misalkan pada suatu penilaian akhir semester, kita berusaha sedemikian rupa untuk bagaimana caranya agar anak tidak mencontek. Seperti itu. Dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi semakin kita mengasah diri, membuka pikiran, membuka apapun yang ada berbagai cara kita lakukan supaya anak tidak mencontek. Nah, ternyata akhirnya tetap ada celah buat anak untuk melakukan kecurangan seperti itu, Bu. Nah, nah dari sini saya sebelum pandemi ini saya juga sudah berpikiran Kenapa tidak sebaiknya kita memberikan kepercayaan kepada anak? Memberikan kepercayaan kepada anak karena semakin kita tidak percaya kepada anak semakin akan menjadi-jadi. Seperti itu. Karena kalau kita melihat perbandingan anak sekarang dengan anak yang dulu-dulu itu sangat berbeda. ya. Karena anak sekarang itu kalau kita semakin memberi tekanan itu malah semakin menjadi. Bukan malah semakin membaik seperti itu. Nah. Jika misalkan saya berpendapat seperti itu, dengan cara bagaimana kalau kita memberikan kepercayaan kepada anak? Apakah sesuai dengan budaya positif yang ada yang kita bahas seperti sekarang, Bu? Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak Supadli. Ya, sebenarnya dasarnya budaya positif ini memang percaya, percaya bahwa anak itu bisa berperilaku baik, tapi bukan percaya terus dibiarkan, ya, Pak. Ya, yeah, ya. Yeah. Bukan percaya, saya percaya lebih biarin aja, enggak. Percaya ini perlu diimbangi juga dengan banyak percakapan, ya, dengan banyak, banyak dialog dengan anak tentang hal-hal yang kita anggap penting. Gitu. Misal, kalau anak menganggap atau curi-curi menyontek dengan berbagai cara, berarti nilai prestasi itu lebih tinggi daripada nilai kejujuran. Ya betul betul. betul. Apa betul. yang sudah kita lakukan sehingga anak-anak percayanya nilai prestasi itu lebih penting daripada nilai kejujuran? Iya. Itu kan kita tangkap dari kita ya. Mereka ya, tangkap betul. dari kita guru-gurunya, gitu. Jadi kita jadi refleksi kembali kenapa kok bisa murid-murid saya nggak merasa penting untuk berbuat jujur, tapi merasa penting untuk dapat nilai bagus? Betul betul. Ya. Ya. Itu kan needsnya dia, kebutuhan dia kan untuk bisa ya. uh, saya mau berbuat apa aja yang penting kebutuhan saya terpenuhi. Jadi, saya setuju, Pak Supardi, Kita perlu percaya pada anak, tapi kita juga perlu meninjau kembali bagaimana nilai-nilai ini diserap oleh anak di lingkungan kita. Ya, gitu. Begitu ya, Pak Supardi Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silahkan. Ya. Yang berikutnya ada ada Bu Eli Rahayu. Silahkan, Bu Eli. Bu Eli, Bu Eli Rahayu, apakah suaranya masih mute atau bagaimana? Kok nggak ada suaranya? Iya, mohon maaf, masih mute tadi. oke, silakan Bu. Bu. Perkenalkan nama saya Eli Rahayu dari SMK Negeri Satu Salam. Begini Bu Lesti, ini yang sering terjadi di jenjang SMK karena anak-anak itu sudah dewasa, itu kita sering menghadapi anak. Ketika mereka, eh, mohon maaf, melakukan kesalahan, itu kita menegur dengan halus, itu ternyata mereka malah justru, eh, mohon maaf, ngelunjak begitu, Bu. Tapi ketika kita agak tegas sedikit, itu kadang anak eh, apa ya eh, memberi status kepada kita itu guru yang galak, begitu. Nah. Ya. Yeah. Uh, sehingga kita kadang itu uh, menjadi salah tingkah dengan, dengan uh, apa ya fenomena seperti ini uh, menurut ibu lesti itu sebaiknya sebaiknya bagaimana menghadapi anak-anak yang sudah sedikit dewasa ini ibu terima kasih ya, ya. betul bu eli, betul, eli. Ya. menarik sekali menarik sekali feedback ya kayaknya nah, ya, ya terima kasih bu Uh, menurut saya anak-anak yang uh, usia remaja ini memang kebutuhannya sudah berbeda dengan anak-anak yang lebih kecil Kebutuhan mereka akan kendali, power itu sudah lebih besar Kebutuhan mereka untuk freedom, kebebasan itu juga sudah lebih besar Itu memang tugas perkembangannya karena mereka sedang transisi menjadi orang dewasa ya. Kalau tadi Ibu bilang kalau saya kasih taunya lembut malah di apa ya Malah nggak efektif bu Anaknya malah ngelunjak gitu ya Mungkin dugaan saya Itu tadi posisi sebagai teman Ya Posisi sebagai teman dalam e, Lima posisi kontrol memang membuat anak Jadi nggak terlalu serius gitu ya bu ya Ya udahlah gitu loh Paling juga dibiarin aja nggak ada apa-apa Tapi posisi sebagai manajer Itu bukan cuma sekedar lemah lembut Tapi juga efektif Dan efisien Kenapa? Karena yang ibu lakukan adalah dialog Ya, bukan ngasih tahu dengan lemah lembut, beda kan Bu ya Menasihati dengan lemah lembut anaknya merem Tapi kalau misalnya kita mengajak dialog, kita mengajak bercakap, kita menganggap serius Semper masalahannya dan dia juga lihat bahwa kita serius Kemudian kita ajak dia dialog, ini lain Jatuhnya respect Gitu Bu ya. Jadi sebenarnya karena selama ini kalau ada anak salah karena kita nggak percaya sama anak, jadinya kita yang mau menyelesaikan. Ya, kamu ketahuan ngerokok, berhenti ngerokok. Nggak, bu, anak-anak SMP SMA ya terserah si gurunya mau bilang nggak ngerokok, tapi di belakang rumah siapa yang lihat, gitu kan? Gak ada yang lihat. Tapi kalau kita bicara pada si anak, kita riset bersama tentang apa sih dampaknya merokok, mungkin beda jadinya. Gitu. Jadi. Uh, karena tadi, Bu, biasanya kita nggak percaya, mereka udah gede-gede badannya, tapi kita nggak percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah, kita nggak pernah kasih ruang. Biasanya kita langsung mendikte, harus A, harus B. Bahasanya aja yang kita lainin, kadang halus, kadang galak, gitu, Bu. Tapi sebenarnya, disiplin positif ini bukan tentang menasihati dengan kata-kata yang halus, tapi tentang mengajak anak berdialog tentang kesalahannya, sehingga dia paham dan bisa mengubah perilakunya di lain waktu begitu Bu Eli. Oke Terima kasih Bu Lesti. Ya, sudah lebih terbayang ya Bu ya. Ya Oke Bu Hanifah, silakan Bu Hanifah. Oh Oke ya, makasih Bu. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari SD Negeri Indono Kabupaten Magelang. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang tadi yang ketika ada kasus dua anak sedang apa ya kasus di antara dua siswa begitu uh, tadi dikatakan bahwa tidak perlu kita mencari tahu siapa yang salah siapa yang benar gitu ya ya oh, ya yeah. yeah, uh, itu kemudian yang kedua uh, ketika kita apa ya menerapkan segitiga restitusi dalam suatu kasus pada siswa uh, misalnya ternyata siswa ini belum ada kesempatan yang lain belum bisa merubah sikapnya lalu apa yang akan kita lakukan sejauh mana intervensi guru terhadap perilaku siswa tersebut Begitu. Oke, saya jawab yang terakhir dulu ya Bu ya kalau anak di kesempatan lain belum mengubah perilakunya beri kesempatan lagi Bu Hani ya jadi diulang lagi jadi gini Bu, anak-anak itu sama seperti kita belum tentu satu kesempatan langsung berhasil dan langsung baik ya tapi uh, memang uh, jadi jangan diharapkan begitu sama murid kita kan udah diajarin kok nggak ngerti ya memang belum tentu ngerti ya bu ya jadi kita bisa ulang lagi Nah ya, ini yang kedua kali nih gitu ya kamu melakukan kesalahan yang sama nah uh, dibahas lagi dengan segitiga restitusi kenapa ya kita harus menggali lagi jangan-jangan kemarin kita nggak cukup menggali. Ya segitiga restitusi ini Bu agak sulit karena kita harus mau mendengarkan anak dan kita harus pandai-pandai menggali gitu ya. Jadi kalau anaknya salah ya ulang lagi. Kalau anaknya nggak ikut kesepakatan kelas ya didiskusikan. Belum tentu langsung ikut. Kalau hasilnya instan kita harus pakai hukuman dan hadiah kan nggak ada gunanya cuma dapat anak patuh. Tapi kalau kita ingin menumbuhkan kemampuan regulasi diri. Kita harus sabar pakai cara yang enggak instan. Yaitu dengan menjadi manajer, dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan menggunakan kesepakatan kelas alih-alih pakai hukuman atau hadiah. Begitu, Bu Hani. Kalau tadi, kenapa saya nggak cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah? Karena perdebatannya tak akan usai, Bu. Semuanya akan saling menyalahkan, nggak berhenti-berhenti. Mendingan kita lihat sama-sama apa yang bisa kita lakukan setelah ini. Fokusnya pada solusi. Gitu ya. Kalau udah ketemu siapa yang salah, juga akhirnya suka stuck gitu. Misalnya, terus gimana? Padahal salahnya juga dua-duanya karena saling ini ya, saling, saling, saling, saling mempengaruhi gitu. Jadi, kita bisa fokus kepada ke depan, dan buat anak itu rasa lebih aman, tidak merasa diperlakukan tidak adil, tidak merasa bisa berkelit dari situasi gitu ya. Tapi sama-sama, yuk kita maju ke depan gitu. Itu sama lebih, lebih aman situasinya buat anak-anak, begitu Bu Hani. Sudah kebayang ya, Bu Hani ya? Iya, Bu. Ya, Oke. Okay. Pak Habib Fauzi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada Ibu Lestia, Ibu Lestia, selaku instruktur pada uh, para pendamping, terus pada rekan-rekan CGP. Langsung saja, Bu, untuk pertanyaannya. Uh, apakah tadi Ibu menjelaskan tentang hukuman dan keyakinan? Nah, Tadi, salah satu itu hukuman adalah menimbulkan anak menjadi patuh, ya, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan seperti ini, Bu. Apakah yang namanya sebuah hukuman itu tidak memberikan dampak positif terhadap perilaku positif anak maupun disiplin anak? Ya. Sama sekali itu tidak ada atau barangkali ada, ya. Contoh, banyak yang mengatakan kalau berseragam, itu merupakan salah satu wujud kedisiplinan. Ada yang seperti itu, ini saya ingin apa, ya sharing lah seperti itu. Apakah memang benar seperti itu juga bahwa dengan berseragam, itu istilahnya bisa menciptakan sebuah sikap disiplin seperti itu. Ya, ya Itu poin yang kedua, kurang lebih seperti itu Bu. Ya. Ya, poinnya seperti itu yang, ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Oh, sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau pertanyaannya hukumannya bermanfaat nggak Pak ya Hukuman itu bermanfaat Pak Bermanfaat untuk membuat hmm. anak patuh Tapi nggak lebih dari itu ya. Sementara tadi di awal kita sudah bicara bahwa Tujuan kita bukan supaya anak patuh Tujuan kita supaya anak merdeka Supaya mereka bisa mengembangkan kemampuan regulasi diri. Jadi bisa mengatur diri sendiri walaupun nggak ditongkrongin gitu ya Pak ya? ya. Jadi maunya gitu. Maunya nanti anak kalau udah gede, mereka bisa ambil keputusan bukan karena rasa takut atau bukan karena iming-iming, tapi karena hati nurani. Ambil keputusannya karena mempertimbangkan kasih sayang pada orang lain. Mengambil keputusannya karena merasa tanggung jawab. Nah, ternyata itu tidak bisa dicapai dengan hukuman. Gitu. hukuman itu cuma bisa mendapatkan rasa patuh yang semu kalau saya bilang kenapa patuhnya semu begitu hukumannya nggak ada wah anak-anak langsung bebas merdeka pak nggak akan dia mengulang perilaku yang tadi di apa namanya harus dilakukan kalau nggak dilakukan nanti dihukum gitu ya pasti itu tidak akan terjadi jadi apakah hukuman itu ada manfaatnya ada ada untuk menciptakan rasa patuh saja Ya, nggak nggak ada tuh ternyata Cuman asumsi pak kalau kita bilang ini. Ya jadi anak-anak kalau terlambat dihukum supaya mereka mengembangkan sikap tepat waktu, ya supaya nanti kalau sudah dewasa jadi orang yang tepat waktu nggak. Mereka tepat waktu ketika di sekolah karena takut disetrap udah gitu. Begitu kuliah lah, kesiangan lah, nggak datang karena udah nggak ada lagi yang nungguin di depan gerbang bawa. Absen, enggak ada. Gitu Pak Habib ya. Jadi, sekali lagi, hukuman ini hanya untuk menghadirkan rasa patuh. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya tujuan yang lebih tinggi dari sekedar patuh, yaitu membuat anak punya regulasi diri. Kalau tentang seragam, Pak, nah ini mungkin agak sedikit kurang objektif. Saya adalah tim tidak seragam, Pak Habib. ya Karena menurut saya, disiplin itu tadi, Disiplin itu adalah keteguhan, kegigihan untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu ya, Jadi kalau Bapak nanyanya salah sih sama saya ya. Kalau Bapak nanyanya sama akademi polisi, enggak Pak harus pakai seragam. Nah saya kebetulan ada di sekolah yang enggak pakai seragam. ya. Dan semua hal itu tidak terjadi. Ya, Apa sih kekhawatirannya pakai seragam? Takut anak enggak disiplin. Sejak PTM itu kami meniadakan, uh, kami nggak ada tuh sanksi terlambat nggak boleh masuk. Anak-anak datangnya 40 menit lebih pagi dari jamnya. Saya sempat bilangnya hey, ini kenapa udah pada datang anak-anaknya gurunya aja baru siap-siap ya. Karena masaking inginnya mereka datang ke sekolah. Gitu. Takut nggak pakai seragam, takut apa nih? Takut nanti uh, ada ke, ketidaksetaraan ya temannya pakai baju apa gitu? Nggak tuh setelah sama-sama nggak pakai seragam anak-anak sadar kalau ke sekolah pakai baju biasa aja biar kalau kotor nggak apa-apa gitu baik-baik aja nggak ada yang dan, -dan berlebih-lebihan nggak ada karena apa karena value-nya nilai yang kami yakini bersama tentang kesederhanaan lebih kuat gitu jadi uh, nggak pakai seragam nggak apa-apa tapi jangan lupa nilai-nilai yang lain dibicarakan loh sama anak-anak tentang kedisiplinan tentang kesederhanaan tentang uh, ketat kepantasan, ke, ke diomongin sama anak-anak. Bukan cuma nggak pakai seragam, bebas nggak gitu. Gitu Pak Habib. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, ya. Bu Dini, silakan Bu Dini. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Dini Murdiatun dari SMP Negeri 2 Sawangan, Kabupaten Magelang. Ibu, Lesti yang, eh, Ibu Lestia yang saya hormati Saya akan menanyakan eh, Yang pertama Sebelumnya saya itu di tim Kesiswaan lama Ibu Nah yang saya tanyakan dulu ketika Di tim kesiswaan ketika ada siswa Yang melanggar yang pertama itu Yang menangani adalah guru Yang istilahnya yang mengetahui Dulu kemudian nanti diberikan Kesiswaan kemudian dari Kesiswaan Kemudian ke BK, itu yang sudah kami lakukan di sekolah Nah, eh, saya mendapatkan in apa pengetahuan yang seperti sekarang ini Apakah juga ada alur penanganan seperti itu, apa tidak, itu yang pertama Kemudian yang kedua, tadi menyambung dari pertanyaan Bu Siapa tadi yang eh, sebelumnya Bahwasanya ketika ada suatu anak yang melanggar suatu eh, aturan atau peraturan dari sekolah berturut-turut kemudian apakah kita sebagai guru perlu ada buku atau catatan khusus dalam penanganan anak sehingga kita akan tahu uh, istilahnya peningkatan anak itu seperti apa jadi kita ada catatan khusus itu itu yang kedua kemudian yang ketiga apakah diperbolehkan ketika anak misalnya terlambat kemudian dia tetap diperbolehkan masuk kelas, tetapi nanti saat istirahat, misalnya dia mengganti apa atau wujud dari keterlambatan itu seperti apa, apakah dibutuhkan seperti itu, apa tidak, ibu itu saja, ibu. Terima kasih, baik Bu Dini. Satu-satu ya, kalau dengan disiplin positif enggak ada jenjang ya. Harapannya, tentu semua guru bisa bersama-sama mewujudkan disiplin positif ini di sekolah, sehingga terbentuk budaya positif. Kalau sekolah itu sudah memiliki budaya positif, tentunya siapapun yang menangani sama gitu ya, caranya sama. Semuanya bisa pakai segitiga restitusi, semua tahu kalau uh, anak salah harus pakai posisi kontrol manajer itu semuanya sudah tahu gitu ya. Kalau belum tahu semua gimana? Boleh pakai tim yang sudah tahu untuk me me me menyelesaikan masalahnya sambil menularkan. Nah, saya kemudian tertarik tadi ya pada jurnal kesalahan ya, Bu Dini ya. Jadi, yeah. kalau saya ini dicatat, enggak gitu ya. Saya rasa itu hal yang menarik, tapi bukan hanya untuk mem, bukan hanya untuk mengikuti perilaku anak, tapi juga mengikuti perilaku guru yang mengatasinya. Ya, misal nih, Bu Dini, ya hari ini Bu Dini ketemu sama uh, siapa ya? Sama uh, Abi gitu ya? Abi hari ini terlambat, terus Bu Dini melakukan segitiga restitusi. Okay. Eh, dua minggu lagi terlambat lagi gitu ya? Terus yeah. kita perlu catat ya, ketemunya sama yeah. siapa, misalnya ketemunya sama Pak Habib gitu. Terus sama Pak Habib dia apa nih gitu, dihukum ternyata. Nah, dari situ Ibu pun akan bisa melihat bagaimana pola kesalahan-kesalahan anak-anak ditangani dengan cara bagaimana oleh gurunya dan hasilnya apa? Ya, misalnya dari segitiga kegiatan situ terus dicatat nih, hasil pengamatan gurunya selama ini. Wah, dia tuh gampang jawabnya, gini gini gini, ngomongnya bilangnya janji begini-begini begini itu dicatat gitu. Jadi tujuannya bukan untuk menghitung menjumlah kesalahan anak tapi untuk punya rekam jejak tentang pelaksanaan apa ya uh, pe uh, pelaksanaan budaya positif ini di sekolah. Gitu. Jadi menurut saya itu ide yang baik ya, ide sebagai jurnal gitu ya, Bu ya. Semua guru yeah. ikut mengisi gitu. Itu yeah. pun ide yang baik. Kalau anak terlambat, istirahat disuruh ngapain? Ya itu sebenarnya masih pakai sistem konsekuensi atau pakai hukuman ya, Bu Dini hmm. ya. Mungkin bisa dipikirkan lagi apa yang bisa dilakukan tanpa menggunakan hadiah dan hukuman. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dini. Pak Taufik. silakan Pak Taufik. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon izin bertanya Ibu. Eh, yang pertama adalah berkaitan dengan eh, menyambung yang ditanyakan Pak Habib tadi. Eh, Di sini kan kalau tidak salah tangkap saya untuk eh, belajarnya adalah Uh, pada versi lama itu kan peraturan, kemudian ada hukuman. Ya. Yang dari sekarang peraturan itu kan diarahkan ke arah keyakinan, yang nantinya ke arah kesadaran sehingga uh, lebih membekas lama gitu deh. Gitu. Uh, yang ingin saya tanyakan tadi betul, yang diselaraskan sama Pak Habib juga, ketika sebuah keyakinan itu, uh, taruhlah ada pelanggaran, tanda kutip pelanggaran, uh, apakah tetap diperlukan hukuman juga Ibu. Berkaitan dengan eh, apa ya di dalam kelas kalau ada anak yang ternyata misalkan contoh ketika mengerjakan ke tugas harus eh, tepat waktu, ada anak yang tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Pasti anak-anak yang lain kan bertanya, apa toh konsekuensi apa ah, jadi konsekuensi dan hukuman lagi nih. apakah itu diperlukan dalam konteks keyakinan eh, di kelas ini Bu? Itu yang pertama, yang kedua Tadi disampaikan berkaitan dengan segitiga restitusi eh, bahwa dilaksanakan secara berurutan, menstabilkan identitas, kemudian validasi dan juga eh, yang ketiga yang ingin saya tanyakan di sini adalah eh, ketika taruh contoh guru itu mendapatkan laporan, jadi guru tidak tidak menemukan sendiri atau tidak melihat sendiri dalam konteks kasus yang ada ada laporan, eh, kemudian berkaitan dengan mencari akar permasalahan itu apakah di Perlukan, karena tadi berkaitan juga ada yang Ketika menstabilkan identitas kan eh, saya tidak mau melihat Mana yang benar, benar yang salah Tapi lebih fokus ke solusi, tetapi ketika Ada sebuah laporan seperti itu, apakah perlu Untuk mencari akar permasalahannya Sehingga eh, Yang kita tangan ini benar-benar eh, Tanda, tanda kutip adalah anak yang Melakukannya, jangan-jangan Yang kita eh, tangannya adalah anak yang ternyata tidak melakukan seperti itu eh, Mohon eh, penjelasannya Ibu Ya baik, yang pertama dulu ya Pak ya, kalau ada anak nggak mengikuti kesepakatan keyakinan kelas, Terus diapain? Uh, kalau kita pakai hukuman, ya sebenarnya balik-balik lagi ya Pak ya, ke disiplin yang tidak positif gitu ya. Terus tolong gini nanya dong Bu, gimana? Nah sebenarnya anak-anak punya pandangan kalau orang salah di kelas harus dihukum itu juga karena kebiasaan kita selama ini. Ya, nah. Uh, kalau saya boleh cerita Pak Taufik karena di sekolah kami sudah lama tidak pakai hukuman anak-anak juga nggak nagih kalau temannya salah dihukum tapi sebaliknya saya pernah ke sebuah daerah di Indonesia gurunya cerita kalau ada anak salah gurunya belum marah temannya udah lari ngambilin rotan dikasihin ke gurunya gitu Bapak Ibu bisa lihat bahwa anak-anak hanya merespon kita gitu ya kalau misalnya apa, ses, anak berlaku tidak sesuai dengan keyakinan, apa yang perlu dilakukan? Diskusi, ngobrol. Kenapa? Apakah perbuatan kamu sesuai atau nggak sesuai sama keyakinannya? Ya, kalau nggak sesuai, pilihannya apa dong supaya sesuai? Gitu. Ketika ini dilakukan berulang-ulang ya pak ya, anak-anak pun akan saling menjaga. Ya, misalnya sebelum sampai keributan soal ejek mengejek teman yang lain pun akan bilang, eh. Baru sekali aja langsung bilang, "Eh, tadi kan kamu ngejek, harusnya kan enggak. Kan kita ya sepakat bahwa kita harus saling sayang." Enggak sampai ke guru loh, Pak. Itu Bapak cuma ngeliat dari jauh aja yang oh iya iya iya, cuman gitu aja. Nanti oh iya, maaf aku enggak sengaja. Selesai masalahnya. Gitu. Jadi, ini semua saling berkaitan ya, Pak Taufik ya. Tidak mungkin instan dan tidak linear sifatnya. Semuanya akan saling uh, saling menjadi sebab dan akibat, gitu ya. Lalu uh, yang kedua tadi. Kenapa enggak nyari siapa yang salah? Karena nyari siapa yang salah itu untuk tujuan menghukum, biar nggak salah sasaran. Tapi kalau dua anak terlibat konflik, dua-duanya mengalami emosi yang intens, ya. dua-duanya merasa bermasalah, maka dua-duanya perlu penyelesaian. Gitu. nggak perlu nyari siapa yang salah, siapa yang benar, dua-duanya bisa dibantu untuk mendapatkan penyelesaian itu tadi. Untuk dapat, oke, okay, habis ini kita ngapain. Gitu Pak Taufik ya maka menurut saya tetap tidak perlu dicari ketika ketemu anaknya bilang enggak enggak usah kita sibuk mencari siapa yang salah habis ini kita mau ngapain ya kalau kamu bertengkar berkelahi misalnya tadi ya atau misalnya dua-duanya ketahuan sama-sama apa merokok di sekolah gitu ya ya udah kita lanjutkan habis ini next apa gitu Pak Taufik kira-kira kalau berkaitan ah, dengan akar masalahnya, misalkan kalau ketahuan merokok kan jelas gitu. Kalau dua, dua orang bertengkar, lalu kita cuma dapat laporan, yeah. kita perlu mencari akar, bukan bukan siapa ya, yang salah nih. Akar permasalahannya apa? Apakah, nah. mohon maaf, karena uh, ada misalkan ada yang mengambil uang atau mungkin ada seperti apa, itu diperlukan okay. tidak? Oke, okay. nah itu menarik Pak Taufik ya. Uh, ini sebenarnya mencari akar masalahnya lebih ke mencari kebutuhan apa sih yang ingin dia penuhi? Oke, okay, yeah, yeah. ya, ya. Iya, Pak. Saya punya cerita yang menarik tentang uh, anak yang mencuri, gitu ya. Jadi, ini ceritanya ada seorang anak yang uh, sudah dewasa, kemudian dia datang ke gurunya. Dia bilang gini, "Bapak," dia bilang ini, "Bapak Pak Guru ini adalah salah satu orang yang sangat saya hormati." Dia bilang begitu, ya. "Saya berhutang budi." "Wah, kenapa?" kata gurunya gitu. "Saya nggak bisa lupa pada satu peristiwa ketika saya kecil." Di kelas itu saya termasuk anak yang enggak punya, dia bilang. Dan semua teman-teman saya punya jam baru yang lagi ngetrend. Saya kepingin, maka punya salah seorang itu saya ambil, dia bilang gitu. Lalu anak itu datang ke bapak bilang jam saya hilang. Saya ingat sekali apa yang bapak lakukan. Bapak bilang gini, oke okay, sekarang kita semua membuat lingkaran, lalu kita semua memejamkan mata, dia bilang gitu ya nah lalu saya merasa tuh jam saya diambil sama bapak ya terus kayaknya dikembaliin ke anak yang tadi gitu tanpa bunyi oke okay, udah masalahnya selesai terus si anak ini bilang oh, gurunya bertanya balik oh itu kamu dia bilang itu loh kok bapak nggak tahu dia bilang itu karena saya ikut memejamkan mata ya bapak ibu bisa lihat bahwa ini nggak cuma nyari siapa yang salah dia sadar bahwa siapapun pelakunya di kelas itu perlu dia lindungi harga dirinya dan si guru ini juga sadar bahwa dia perlu sekali untuk mengembalikan hak si anak yang kehilangan. Terus dia cari akal gimana caranya supaya dua-duanya tetap nyambung. Dia bisa bayangkan kalau ada anak umur 7 tahun ketahuan mencuri, apa nggak habis Pak sampai lulus SD sama teman-temannya Nah, itu dia tidak ingin lakukan. Dan apa bahkan dia ikut jadi part dari itu. Dia bilang, oh uh, jadi dia kalau nggak salah dia ambil, terus dia bilang, oke okay, jamnya udah ketemu, terus dikembalikan. Gitu, nggak pakai... Siapa yang nggak ketemu kalau gak ada yang ngaku, nggak ada yang boleh pulang, enggak? Gitu. Si anak yang merasa salah ini kemudian oh, dia diselamatkan gitu harga dirinya dan ya udah dia nggak berani ngulangin lagi dan dia kembali ketika sudah dewasa, dia bilang bahwa itu menyelamatkan dia. Gitu loh, menyelamatkan dia. Nah, dari cerita ini kemudian saya sadar bahwa nggak melulu bahwa kita tuh harus apa ya, hitam putih gitu, Bapak Ibu ya. Tapi juga melihat dalam kebutuhan si anak apa sih yang ingin dia sampaikan gitu anak tujuh tahun mencuri itu bukan dalam keadaan ingin berbuat buruk ya nggak sih kan semua anak baik ya dia pasti ingin memenuhi salah satu kebutuhannya gitu dan itu yang harus kita cari nah itu kira-kira Pak Taufik ya jadi kalau tadi kasusnya mencuri atau apa nah ini yang kita kadang-kadang harus putar otak gimana ya caranya ya gitu supaya uh, adil buat semuanya tidak mempermalukan tidak menghancurkan masa depan siapa-siapa. Karena balik lagi ke segitiga restitusi, semua orang pasti pernah salah. Kita pun sudah dewasa pasti pernah salah, gitu. Bahkan kita yakin bahwa pada hari akhir nanti kita akan mendapatkan uh, apa ya? Kita akan diampuni, gitu ya, Pak ya. Ya, terutama pada anak-anak yang bahkan belum dewasa, gitu. Ya. Untuk yang terakhir tadi, apakah uh, segitiga restitusi itu harus urut, ibu? Iya urut, Pak. Oke. Ya baik. Terima kasih ibu. Terima kasih Pak Taufik. Nah ini terakhir ya Pak Lambertus silahkan. Baik terima kasih ibu. Uh, saya Lambertus Pramudia Wardana dari SMP Negeri 2 Mentilan Kabupaten Magelang. Saya ingin bertanya bu kaitannya dengan tips memprovokasi rekan guru agar dapat memiliki budaya positif apa? Apalagi kalau di sekolah-sekolah negeri itu lingkungan mayoritas itu guru senior. Sebagai contoh, saya itu uh, guru termuda, eh ya kedua lah. Yang di bawah saya hanya ada satu yang lebih muda daripada saya. Jadi yang lain itu rata-rata sudah senior. Jadi kadang untuk nilai-nilai yang kami percayai, tingkat kenyamanan yang kami percaya itu agak berbeda. Sebagai contoh, di sekolah kami mewajibkan anak menggunakan sepatu PDH. Padahal itu kan sepatu yang sangat tidak nyaman apalagi untuk anak. Jadi karena hanya diambil poin pentingnya PDH pasti warnanya hitam. Dan semuanya jadi seragam. Nah kebetulan saya juga pernah kerja di salah satu produsen sepatu. Anak-anak itu membutuhkan alas kaki yang nyaman. Karena mereka itu masih melo suka meloncat, mereka masih suka berlari. Nah, kalau kita lihat yang ada di pasaran itu jarang sekali yang semuanya full hitam gitu. Pasti ada campurannya sedikit warna putih atau segala macam. Nah, kadang saya ingin memberikan gambaran bahwa nilai kenyamanan dan keselamatan tumbuh kembang kaki anak itu jauh lebih penting daripada hanya Uh, sekolah mementingkan yang penting anak pakai sepatu warna full hitam karena saya tidak bisa menemukan korelasi uh, antara motivasi anak atau prestasi anak itu meningkat ketika dia pakai sepatu yang warna hitam. Begitu, bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak uh, Pram ya panggilannya Pak Pram berarti ya. Ya Pak Pram ya, saya Pak Pram, Terima paham, kasih. Ya. Uh, bagaimana caranya mempengaruhi teman sejawat? Ini agak-agak susah-susah gampang nih Pak. Ini kembali ke modul yang sebelumnya tentang uh, lingkaran pengaruh ya Pak ya, bahwa kita memang untuk bisa mempengaruhi orang lain itu harus ada relasi, harus ada komunikasi ya. Teknik komunikasinya tentu berbeda dengan rekan-rekan yang sudah lebih senior uh, atau dan kemudian baru berkolaborasi gitu ya. Itu secara uh, langkah-langkahnya begitu kira-kira Pak Pram ya. Jadi saya bisa ya, bisa paham ketika misalnya Bapak sebagai guru penggerak gitu, terus di sekolah belum tentu dapat sambutan meriah gitu ya Pak, ya. ada yang kayak, ah oh, repotin aja, tuh kasih banyak banget gitu. Ini ada lagi ide-ide, nggak -ide, pakai hukuman, ini, ini udah aneh-aneh banget gitu. Pasti ada seperti itu ya. Tapi selalu bisa Pak Pram mencari gimana caranya supaya dapat trust. Ya. Tentu kadang-kadang caranya bukan dengan unjuk karya kita, gimana ya. Kadang-kadang perlu ada cara-cara yang berbeda. Uh, cara lain juga menurut saya adalah, misalkan ini isunya tentang kesehatan, Bapak pun bisa mengajak seorang dokter untuk datang ke sekolah dan ngomong tentang ini gitu, kepada guru-guru. ya. Dan kemudian nanti bisa uh, memicu percakapan tentang aturan-aturan. Ya. Sebenarnya aturan di sekolah itu enggak cuma soal sepatu, Pak, soal berat tas juga loh. Bagaimana anak-anak pakai tas, enggak semua buku dibawa, sampai berat banget, lebih berat daripada anaknya gitu kadang-kadang. Itu juga sering terjadi gitu Pak Pram ya. Jadi misalnya kita bisa panggilkan ahlinya ya, dokter apakah orang tua murid atau mungkin dari puskesmas atau mana yang bisa cerita gitu tentang ini. Bahwa misalnya anak sedang tumbuh, harus punya ruang untuk ini dan itu ya, itu bisa di bisa disampaikan gitu ya. Tapi kalau dari kita sendiri mau mengubah yang lain, ya memang mau tidak mau berangkatnya dari relasi dan komunikasi. Itu Pak Pram. Ya terima kasih Ibu Lestia ya. Baik terima kasih Pak Pram dan terima kasih juga Boleh dikirimin file materi boleh Bu nanti saya kirim ya Oke. Oke, Nanti saya kirim lewat Bapak admin yang mengontak saya ya Bapak dan Ibu Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini Bapak Ibu semuanya Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dari Kabupaten Magelang dan Karanganyar Uh, mudah-mudahan bahasan kita hari ini tidak berhenti membuat bapak dan ibu merasa cukup tentang disiplin positif tapi justru membuat bapak ibu penasaran dan mencari lagi gitu ya apa sih sebenarnya budaya positif apa sih sebenarnya disiplin positif gitu ya bapak dan ibu saya mohon maaf kalau ada kesalahan uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh